Pengantar Kitab Yudit Dalam buku ini digambarkan suatu masa ketika bangsa Yahudi hampir dibinasakan oleh tentara musuh. Yudit, tokoh pahlawan dalam buku ini, adalah seorang janda yang saleh dan setia kepada peraturan hukum Musa. Ia mengandalkan bantuan Allah dalam melakukan tugasnya yang berbahaya, yaitu membunuh Holofernes. Isinya antara lain, Orang Yahudi terancam kebinasaan. Yudit menyelamatkan bangsanya. Orang Yahudi mendapat kemenangan.